bagikan status ini tolong kami salatmu mo salatmu mohon tolong kami tolong kami tuan share bagikan status ini ke media sosial kalian semua tolong ini udah yang udah mau capai atap Kami di, di dua rumah terjebak di masjid Miftahul Huda SD Rahayu kecamatan Pamanukan Kampung Baru Desa Mulyasari Kampung Baru ya Pamanukan Subang Senin 8 Februari Kampung Baru, Desa Mulyasari, Pamanukan Tolong kepada tim SAR, kami terjebak lima orang, ada kedua orang tua satu laki-laki, ada dua perempuan, kami terjebak, ini airnya udah udah mau mencapai atap. Tolong, kami tidak tahu lagi harus bagaimana. Kami ada di, kamping, di Kampung Baru, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pamanukan Subang, di dekat uh, Masjid Miftahul Huda, ada dua rumah yang uh, tembok.